guys tahu gak sih berikut ini 10 manfaat memelihara kucing menurut pandangan islam kira-kira apa aja ya manfaatnya yuk kita bahas yang pertama insya Allah bagi kita yang suka memelihara kucing kita bakal diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua bagi kalian yang suka memelihara kucing maka kalian sama saja sedekah untuk kucing tersebut manfaat memelihara kucing yang ketiga melatih kita untuk bersikap berempati kepada sesama makhluk Tuhan yang keempat, insya Allah orang yang suka memelihara kucing, beliau akan mendapat ampun dan juga ridho dari Allah subhanahu taala. Menurut agama, kucing bukanlah hewan yang najis Manfaat kucing yang keenam menjadi timbangan kebaikan di akhirat nanti Manfaat memelihara kucing yang ketujuh, insya Allah bagi kita yang ikhlas memelihara kucing tersebut Kita akan mendapatkan rahmat di akhirat kelak dari Allah Subhanahu taala. Yang kedelapan, ternyata pahala memelihara kucing sama saja pahala seperti kita bersedekah Yang kesembilan, menurut para medis, kucing adalah salah satu hewan yang tidak memiliki banyak kuman Dan yang kesepuluh, ternyata guys, kucing mempunyai irama serupa zikir kalimah Allah subhanahu wa ta'ala